Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Capricorn di bulan Agustus tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu card pekerjaan seorang Capricorn di bulan Agustus tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Capricorn di bulan Agustus tahun 2020.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 Melepaskan keraguan dengan menentukan pilihan, namun di sini pilihan itu sangatlah sulit untuk ditentukan. Dan di sini bisa dikategorikan bahwasanya kesehatan tidak akan berdampak apapun namun ia akan mendapatkan beban pikiran yang sangat berat. Jadi untuk kesehatan seorang Capricorn di bulan Agustus tahun 2020, kesehatannya tidak akan mengalami gangguan apapun namun di satu sisi ia mendapatkan beban pikiran yang amat berat, yaitu menentukan pilihan yang sangat berat ditentukannya di bulan Agustus tahun 2020 sehingga di sini bisa dikategorikan bahwasanya seorang Capricorn akan susah tidur malam untuk menentukan jawaban dari pilihannya dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah kenaik of pentacle secara umumnya kenaik of pentacle itu diartikan seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun dan di sini menggambarkan kesehatan seorang Capricorn tidak akan mengalami gangguan apa-apa namun ia mempunyai beban pikiran yaitu menentukan pilihan satu kategori yang sangat susah untuk dipilihnya, dan di sini seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun, memberikan dukungan serta support kepada seorang Capricorn, agar bisa menentukan pilihannya dan menghilangkan rasa beban pikiran yang ia miliki di bulan Agustus tahun 2020. Dan di sini seseorang tersebut merupakan sahabat ataupun seseorang pasangan dari Capricorn sendiri. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Capricorn, dan kartunya adalah... Six of pentacle ataupun enam koin secara umumnya six of pentacle itu diartikan kondisi berkecukupan bahkan bisa berbagi kepada orang lain jadi untuk keuangan seorang Capricorn di bulan Agustus tahun 2020 keuangannya di dalam kategori meningkat ataupun ada peningkatan dari bulan sebelumnya di sini rezeki Capricorn di bulan Agustus tahun 2020 itu semakin meningkat dan semakin deras tanpa ia sadar dari mana pendapatan yang ia dapatkan dan di sini juga Dikategorikan bahwasanya seorang Capricorn akan bisa berbagi kepada orang yang membutuhkan di bulan Agustus tahun 2020. di sini. Seorang Capricorn sering membantu dan sering memberikan rezeki kepada orang yang minta bantuan kepada dirinya, dan Capricorn akan membantunya tanpa melihat siapa diri yang akan dibantunya di sini. Semua orang yang berada di sekitar yang memerlukan bantuan dari dirinya, ia akan membantu di dalam kategori materi dan keuangan. Dan untuk subordinat yang ia dapatkan adalah Page of Cup. Secara umumnya Page of Cup itu diartikan seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun. Dan di sini menggambarkan keuangan seorang Capricorn di bulan Agustus itu di dalam kategori meningkat dan bisa berbagi kepada orang lain. Dan di sini seorang Capricorn membagikan tanpa memilih orang untuk membantu seseorang tersebut. Dan disini seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun yang tidak lain dan tidak bukan adalah anak Capricorn sendiri yang memberikan sebuah pintu rezeki kepada diri seorang Capricorn dan memberikan motivasi kepada seorang Capricorn agar berjuang untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi di dalam kategori sempurna di bulan Agustus tahun 2020. Selanjutnya kita kartukan dan pekerjaan seorang Capricorn dan kartunya adalah two of one. Secara umumnya, two of one itu diartikan bersifat memilih satu lakukan dan satu tinggalkan. Dan di sini menggambarkan, untuk karir dan pekerjaan seorang Capricorn di bulan Agustus tahun 2020, ia sedang dihadapkan dengan dua pekerjaan sekaligus, di mana di satu sisi ia sedang fokus dengan pekerjaannya, namun di sisi lain ia sedang berniat untuk mencari sampingan dan menunjang karir yang lebih bagus lagi. Dan di sini, usaha itu tidak bisa ia lakukan secara bersamaan, sehingga di sini seorang Capricorn harus memutuskan, untuk bekerja fokus kepada pekerjaan intinya dan memberikan kepercayaan kepada orang lain untuk usaha sampingannya. Dan untuk sebuah energi yang ia dapatkan adalah Page of Pentacle Secara umumnya Page of Pentacle itu diartikan seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun, tidak lain dan tidak bukan adalah anaknya sendiri. Dan di sini menggambarkan seorang Capricorn dihadapkan dengan dua pekerjaan di bulan Agustus sehingga di sini ia harus memilih untuk melakukan ataupun mengerjakannya secara fokus dan di sinilah seorang Capricorn mendapatkan beban pikiran yang ditandai dengan two of swords. Dan di sini juga seorang Capricorn merupakan seseorang yang ingin berniat untuk membuka pekerjaan sampingan namun ia tidak dapat melakukannya secara bersamaan dan di sini seorang Capricorn membutuhkan orang lain untuk melakukan pekerjaan sampingannya yang sangat menunjang keadaan pekerjaannya di bulan Agustus tahun 2020. Dan di sini seorang Capricorn mendapat dukungan dan support energi dari seorang anak tidak lain dan tidak bukan adalah anaknya sendiri. Selanjutnya kita kartu hubungan asmara seorang Capricorn dan kartunya adalah Ace of Cup secara umumnya Ace of Cup itu diartikan awal mula permulaan ingin memulai ataupun ingin mendapatkan sesuatu yang baru jadi di sini untuk kategori asmara seorang Capricorn di bulan Agustus tahun 2020 ia sedang berniat untuk mendapatkan hubungan asmara yang lebih bagus lagi dan di dalam kategori bahagia dan di disini bisa dikategorikan bahwasanya seorang Capricorn akan mengajak seorang pasangan untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius dan ke jenjang pernikahan dan di sini seorang Capricorn mendapatkan respon yang positif dari seorang pasangan sehingga di sini akan berdampak positif di dalam kategori hubungan asmaranya dan untuk sumber energi yang ia dapatkan adalah Page of Sword. Secara umumnya Page of Sword itu diartikan seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun dan di sini menggambarkan Seorang Capricorn ingin memulai hubungan yang lebih serius bersama seorang pasangan di bulan Agustus tahun 2020 dan mendapatkan respon positif dari seorang pasangan. Dan seorang anak tersebut merupakan tujuan dari seorang Capricorn bersama pasangan untuk menjalin hubungan asmara yang lebih bahagia lagi di bulan Agustus tahun 2020. Selanjutnya kita kartu kesimpulan dan kartunya adalah The High Priestess secara umumnya the high priest itu diartikan mahir dalam situasi mahir dalam intuisi mahir dalam kondisi spiritual dan mahir dalam melakukan semua pekerjaan serta mahir untuk menghandle di dalam keadaan apapun dan jika kartu the high kristis kita gabungkan dengan kesehatan seorang Capricorn di sini menggambarkan seorang Capricorn tidak akan mengalami gangguan kesehatan apapun namun di satu sisi ia mendapatkan beban pikiran untuk menentukan Dua pilihan yang ia dapatkan di bulan Agustus yaitu di dalam kategori karir dan di sini seorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun ini bisa saja seorang sahabat ataupun pasangan Capricorn memberikan dukungan kepada seorang Capricorn agar lebih fokus dan dapat menentukan pilihan tersebut. Dan the haikus di sini menggambarkan seorang Capricorn merupakan sosok orang yang mampu menentukan pilihan tersebut dan tidak akan salah untuk menentukan pilihan yang lebih bagus lagi sehingga di sini beban pikiran akan hilang dan berdampak positif kepada kesehatan seorang Capricorn di bulan Agustus tahun 2020 dan jika kartu The High Fruits kita gabungkan dengan kartu keuangan seorang Capricorn di sini menggambarkan keuangan seorang Capricorn di bulan Agustus tahun 2020 itu di dalam kategori meningkat sehingga di sini ia bisa berbagi kepada semua orang yang meminta bantuan kepada dirinya dan disini seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun yang tidak lain dan tidak bukan adalah anaknya sendiri memberikan dukungan kepada seorang Capricorn sendiri. Dan The High Christis disini menggambarkan seorang Capricorn merupakan sosok seorang yang mampu menentukan di mana orang yang benar-benar membutuhkan bantuannya dan tidak membutuhkan bantuannya sama sekali. Selanjutnya kita kartu kali pekerjaan seorang Capricorn disini menggambarkan. Seorang Capricorn dihadapkan dengan dua pekerjaan sekaligus di bulan Agustus tahun 2020, yaitu pekerjaan sampingan dan pekerjaan intinya. Sehingga di sini Capricorn tidak dapat melakukannya secara bersamaan. Dan di sini, seorang anak merupakan sosok seseorang yang membuka pintu rezeki kepada seorang Capricorn sendiri. Dan The High Priest di sini menggambarkan seorang Capricorn mampu. Untuk mengatasi sebuah permasalahan di dalam kategori karir dan pekerjaan yang ia dapatkan di bulan Agustus tahun 2020, sehingga di sini ia bisa menghandle kedua pekerjaan tersebut secara fokus dan berdampak positif kepada karir dan pekerjaannya. Selanjutnya, jika kartu The high plus, kita gabungkan dengan kartu asmara seorang Capricorn, di sini menggambarkan seorang Capricorn ingin memulai asmara yang lebih bahagia bersama pasangan, yaitu bertujuan ke jenjang pernikahan ataupun ke jenjang yang lebih serius. Dan di sini tujuan seorang Capricorn bersama pasangan untuk melakukan kejenjang yang lebih serius adalah untuk mendapatkan seorang anak yang sangat mendukung kebahagiaan mereka di dalam kategori Asmara dan The High Christis di sini menggambarkan seorang kaprikon dan seorang pasangan mampu untuk mengatasi situasi yang sangat bagus dan mampu menjalani suatu hubungan asmara yang lebih bahagia di bulan Agustus tahun 2020 dan untuk angka keberuntungan seorang Capricorn itu berada di angka 2, 26, 62, 21, dan 12. Dan di sini bisa kita gambarkan bahwasannya seorang Capricorn mendapatkan support energi dari seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun yang merupakan anak Capricorn. Dan seorang anak yang membukakan pintu rezeki kepada seorang Capricorn sendiri. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan seorang Capricorn di bulan Agustus. Semoga bermanfaat.